layangan kira murahat jarak usin nyolong kok iso sih setolong layan enggak kok iso bayar deh bang duwe duwe bayar biro bang wow masa duwe ong tak jualan layangan lagi kok lagi merkak lain kil layangan masih JP nggak ada bayar jbayar lima ten lima tuh tidak bayar nggak ong duwe le manfaat dodolan layangan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 Argon aku bali arek oto. Jelas jelas dicolong iki layangan iki. Jaremu <tuk> oh. iki ya, oh. oh. loro. Tak tak dol. Telu. tak dol. kan telu. apa? aku ini layangan mang layangan, teteh ini layangan layangan Layangan, layangan, layangan. Apa nih layangan? Layangan, layangan. Ya oh, layangan, layangan, tol, layangan. <tuh tuh hari ini, arek layangan, layangan, layangan, ditolong, maling maling, maling, yo yo, maling, ayo wes. Iya, maling. Iya, iya maling, Cuk. Wupp I'm good, I'm just oh, oh, oh, out oh, itu lagi nyitan layangan.